Ikebana sih Saya mau merangkai jiuka ikebana ikenobo. Wadah yang saya pakai hari ini wadah beling. Ini dua wadah. Saya tumpuk jadi satu. Jadi seperti ini. Iya. Jadi dua wadah. Di sini ada foamnya sampai ke bawah sini. Ini ada batu ya supaya dia lebih kokoh. Jadi saya tumpuk seperti ini. Nah, ya. Nah, karena ini uh, bisa dirangkai dua muka atau centerpiece, saya akan coba merangkai centerpiece ya. Daun monstera ini lucu sekali. Dia memang aslinya bolong-bolong seperti ini ya. Saya udah kasih daur kawat di sini. Kita lihat sekarang. Saya taruh di sini. Dua. Jadi ada yang ke depan, ada yang ke belakang Lalu satu lagi di sebelah sini Karena ini mau kita rangkai dua muka Maka yang sebelah sini daunnya saya pakai belakangnya Supaya tampak dari sebelah sana itu justru yang depannya Jadi bolak-balik yeah. Seperti ini Lalu saya pasang bunganya lisiantus Lisiantusnya cakep sekali uh, Saya taruh di tengah seperti biasa, dia smile sama kita ya. Lalu yang pendeknya, di dalam. Ya. Saya akan pakai satu muka dulu, nanti baru kita balik. Saya akan kasih uh, daun di sini, daun irisnya. Ya, jadi lucu ya. Dua wadah dijadiin satu Jadi seolah-olah Wadahnya itu Tengah-tengahnya terpenggal ya. ya Kita lihat dari belakangnya bagaimana nih Belakangnya seperti ini ya Karena ini kalau dua muka Dua-duanya harus kelihatan uh, Bagus tapi saya akan selesaikan dulu di satu muka ini saya ada bunga merambat ini cantik sekali tapi saya belum tahu namanya nanti saya tulis di kolom di bawah namanya apa ini pasang ini dulu saya pasang kuncupnya dulu lalu saya ada skimia si kimianya mungil sekali saya taruh di sini skimianya jadi dia berdiri begitu Ya. Nah, sekarang baru kasih bunga yang pink bunga pinknya di sini Ya Saya akan kasih kontrasnya yaitu rose ya, rose kuning di sini Ya lalu saya ada statis Saya akan pakai statis di sini Statisnya di pinggir kiri kanan. Oke, jadi yang sebelah sini sudah sudah jadi sudah bagus. Kita tinggal tuh balik, balik kita terakai di bagian yang sini. Oke okay. Saya juga kasih dengan bunga yang sama Lalu yang pendeknya di dalam Lalu saya kasih skimianya Saya berusaha dia ada di tengah Jadi nggak nyembul ke kiri ke kanan Supaya nggak merusak tampak yang di sebelah belakangnya ya Kan, jadi kita konsentrasi di tengah-tengah sini Lalu saya kasih bunga rose -nya juga untuk kontrasnya di sini Jadi bunganya sama seperti yang di depan Lalu saya kasih statis Ya, untuk menutupi sekaligus foam -nya. Oke. Okay. Satu lagi. Mungkin agak pendek sedikit. Ya. Yeah. Nah, kita lihat ini dari sebelah sini sudah cakep. Dari sebelahnya lagi juga sudah cakep. Masing-masing nah, bunga tidak tidak mengganggu yang lainnya. Ya. Yeah. Nah, kita lihat dari samping, sampingnya itu yang harus kita isi juga, ya. Saya di sini ada daun iksora, saya akan coba tutup dengan daun iksora. Nah, tutup sampingnya ini tentu tidak boleh uh, terlalu banyak, terlalu keluar, sehingga merusak Tangkaian kita yang tampak depannya. Nah, kita maunya tampak sampingnya bagus, tapi tidak merusak. Pandangan dari depan, iya, iya, oke. Jadi, dari de pertama tadi, saya rangka yang sebelah sini, ya, karena ada bunga pink ini. Jadi, dia bagus, yang belakang juga bagus, tetapi yang belakang itu tidak jembul ke depan, sehingga merusak yang di depan kalau yang daun ini memang sengaja kita taruh dia madep ke kita ya kelihatan di dari dua belah pihak balik lagi coba kita lihat Iya, jadi deh rangkaian centerpiece kita ya dua wadah yang kita tumpuk menjadi satu wadah Ya, jadi kita akal-akalin kita kreativitaskan menjadi yang tidak biasa lalu kita bikin lagi dia centerpiece, ini bagus sekali ditaruh di e, ruangan yang membutuhkan dua muka bagus ya dari samping pula juga bagus juga dari samping ya. jadi ini adalah salah satu contoh Rangkaian jiuka ikenobo ikebana yang dirangkai secara centerpiece. Memang tidak lazim, biasanya kita di ikenobo itu lebih banyak yang satu muka. Karena kalau shoka atau rika itu banyak satu muka. Tetapi ada juga shoka dan rika itu yang e, dua muka juga ada, ya. Memang merangkai dua muka itu jauh lebih sulit karena apa? Karena kita harus memperhatikan uh, yang belakangnya itu tidak merusak pandangan dari yang di depannya. Daun yang ini, daun iris ini, sengaja saya pakai untuk memberi kesan itu tinggi, ya. Dan ini adalah uh, bahan lain. Bahan lain itu biasanya memberi kesan itu rangkaian kita menjadi lebih tinggi, karena ini semuanya lebih banyak yang surface. Maka, saya perlu bahan lain di sini. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.